guys ketemu saya lagi hari ini saya mau mupang atau mau review uh, sedap mie goreng spicy chicken. Nah harganya 13 dolar di tempat saya. Kita pun nggak tahu kalau di tempat lain ya in, toko indonya beda-beda apa kan. Yuk kita mulai mupangnya. Saya sudah siapkan air ya guys mendidih. ini instan guys satu telur dan sedikit sayur brokoli guys biar anu saya bikinnya cuma kecemek saja airnya sudah mendidih ya guys saya bikin yang sangat sangat guys kita kupas lihat guys kerupusan um, ini harus dibuang yang pertama. Sama. Nanti kita buang saja Air di dalamnya ya guys Harus diganti air ini guys Karena ini banyak formulirnya Mie ini kan ada pengawetnya Jadi kita harus buang dulu itu Apa itu? Mie sercap itu gede-gede ya guys Beda dengan mie goreng Aku baru sadar dah Sadar dari Dari ujutnya mie <gulau> ya. Aku mau bukin Cemaknya mau saja guys biar kayak nafsu daripada Kering nanti hmm, lain lagi gitu lama aku nggak makan ini mukbang mie masuknya masukin sayurnya dimasukin sekalian aja guys ternyata karena lar ya sama saya yang sudah profesional saya pemula suka bisa di spread live short kalau nggak suka yang nggak apa-apa lihatin saja hmm. karena ini kan saya tidak fokus maksudnya itu menghilangkan jenisku saja bikin video bisa tak lihat-lihat sendiri Eh, begitu minyak, kayak begitu minyak kayak begini minyak bisa diangkat guys matikan ruang aku harus ganti air guys kita lebih air lagi karena kan minyak cemak-cemak Mie rebus atau mie, mie godok atau mie rebus, itu harus ganti air ya guys. Saya ingatkan karena karena formulirnya tadi, ya guys. Air sudah mendidih, guys. Kita bisa menggu, kita bisa masukkan minyak. Atau bumbu-bumbunya bungkus Perlunya Minyak dulu Terol. Kan dicer. Saya pakai dua-duanya ya guys. step 1 dan 2 Satu sama dua karena saya Isi tegas Jadi empat ya guys Rasanya luar Biasa dia jadi mencoba menu guys. Papa oh, enak enak. Luar biasa. Jadinya guys. Saya kan bilang cemek-cemek. Saya suka telur setengah matang. jatuh. Aduh. Astagfirullahalazim. Jatuh. Itu biar enggak pecah. Kuning telur setengah matang. dilaporkan guys? Hmm. Saya sudah siapkan mangkok ya guys. Cukup kak. Uh. uh, telur setengah matangku. ye yeah. dua bungkus mie sedap. Spicy. Isinya saya sudah siapkan air. Siapa yang bisa, bisa uh, mau coba pun oh. okay. okay. Tidak ada bapinya ini guys. Tiga sungguh hak minim bani. Ya, guys. Enggak pakai kamera jadi pakainya cuman HP. Jadi mungkin enggak sebagus yang lainnya. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. nggak nambahin sayur banyak karena minyak sudah banyak ini minyak lebih gede lebih nikmat kalau mie Indomie kan kecil ini gede sedap lebih gede dari dulu kan suka sedap jelas ya suka mie Indonesia dah saya ini hampir mirip mirip luar negeri lah minyak gede Makan mie sedap spesi rasanya sekarang nikmat sekali. Umum, umum, tidak masak. musim dingin ya guys jadi baju hati-hati yang di Hong Kong pakai baju yang cukup biar tidak masuk angin ya dan minum air dingin uh, air, bukan air dingin air setengah hangat biar badan kita hangat ya guys Kok cuacanya tidak menentu, semakin tambah tahun, tidak sedingin yang dulu tahun-tahun dulu gitu. Tapi setidaknya jaga-jaga lah. Jangan lupa pakai embody biar tangannya nggak pecah-pecah atau kering. minum air hangat yang banyak biar bibirnya nggak pecah-pecah karena sudah mulai musim dingin semua sudah kering dan lupa juga makan yang bergizi ya cece mbak-mbak yang ada di Hong Kong. jaga kesehatan karena yang di rumah menunggu kita gaji gede resikonya juga gede ya guys jangan selalu berpikir gaji gede resikonya nggak gede gede di Hongkong itu kalau nggak kuat mental kayak kemarin ada yang jatuh bunuh diri sangat dingin, anginnya angin yang dingin itu yang bikin kita sakit makanya harus jaga diri ya cece yang jaga anak hati-hati kemarin ada kejadian anak lari ke tabrak taksi ada videonya ya kebanyakan di hongkong itu kan anak nakal-nakal harusnya dan jaga tremo, tremo awan anu kitanya sendiri ya guys karena ada juga berita kemarin di tvb Cece nyakar Anaknya uh, majikan gitu loh Jaga diri kita ya mbak Saya bukan gosip atau apa, -apa Memberitahu untuk mbak-mbak hati-hati Kita jauh di negara orang Dan di rumah menunggu kita Menunggu bulanan kita Cek, jaga diri baik-baik di luar negeri kita jauh dari orang tua nikmat luar biasa Laper sih tadi pagi nggak sarapan saya langsung pergi ke ke pasar ini mau kerja makan dulu. mie ini 10 menit lebih gas, maklum ya, gas ya. Rindu masakan Indonesia, rindu mie Indonesia ini. terakhir guys mm. Terima kasih sudah melihat video saya ya guys mau oh, Bang bukan Spacy Indonesia, hmm. kalau hmm. mendekati Samyang. Guys, tidak tersisa, guys. Tinggal kuah, guys. Kalau suka, like, share, komen ya, guys. Kalau nggak suka, nggak masalah. Yang penting ditonton ya, guys. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.